sa aja deh, Rara gak sikat dulu. Hah? Kok gak sikat gigi sih? Hmm, Rara sengaja ya, ninggalin sisa makanan di gigi untuk bekal puasa ya. Hmm? Biar kuat puasanya gitu. Hehe, iya dong. Eh, enggak deh. Habis makan dan sebelum tidur itu, harus sikat gigi. Sisa makanan di mulut itu gak bakalan bikin kita jadi kuat puasa malah bisa bikin gigi bolong, jadi sakit. Karena itu kan kuman. Makanya, Ra, denger ini. Halo, aku gigi, mulut rumahku. Agar sehat dan kuat, aku harus disikat di setiap hari. Oh, terus baiknya sikat gigi?